goreng no dong anggrek di ya tante tante emang kok setua itu gila lu ya jauh, jauh, <tuk> gitu, dia doang No, mama lu ketawa <laughs> Selamat siang, Bu ya, Saya ketugas, Bu ya, Saya ketugas, Pak Saya mau kasih tahu oh. ada rakyat baru Orang yang masuk sebarang Wadid, Bumi, Bumi, Bumi, Bumi, Bumi Mbak tadi waktu 20 menit, harus sudah berhenti Ya Pak ini, supaya jangan lihat cuma dua orang <laughs> <laughs> oh no no no no! <laughs> oh no! <laughs> oh, where's Angel? Angel? Angel? Angel? Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Música <laughs>